I'm <laughs> not Mantap. teman cuaca sangat tidak mendukung sekali hujan terus dari pagi sampai udah siang ini udah mau sore lagi hujannya belum berdarah darah tapi alhamdulillah teman teman udah ada poin satu naiknya satu lebih satu teman-teman. awan masih sangat gelap belum sama sekali. Meredah oh, hujannya. oke teman-teman, mudah-mudahan hujannya seredah. Kita lanjutkan berburu, tapi kalau hujannya tidak reda-reda, kita putuskan pulang aja teman-teman. Oke teman-teman, lihat -teman, terus ya videonya. Dan hati-hati, hati-hati, hati